Hai hai hai, hai guys kita jumpa lagi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, gaskan ya. hai, uh, ya. di hai, hai, hai, hai, langsung hai, hai, hai, hai, hai, Di sini kita gaskan langsung main pakai pola 50 turbo, guys, ya. Double bet kita cek ombak langsung bet gede tapi ya bed lumayan gede ya padahal kamu dan cuman sepe kita sampai tiga gitu lumayan gede ya Syah. kita cek ombak ya di 50 turbo spin di sini mau muka dapat ini juga ya kembali nunggu free spin dapet disini yang udah nongkrong di sini boleh dong dibantu seternya kliknya juga dan subscribe dibantu subscribe-nya dulu nyalakan juga notifikasi loncengnya Bang ya kalau sudah terima kasih banyak Oke okay. Seperti biasa di sini kita cari base gratisan sampai dapat guys ya. Semoga aja dapat, semoga hari ini kita bisa dapat kemenangan besar lagi ya. Main di aja nih guys ya. Dengan pola segini dengan modal segini guys ya. Pecahan di luar lumayan sih. Aman ya selalu kita masih 15.000 turun. Kita mau modal lagi 101 kalau enggak salah guys, ya, 101 ya. ya. Penggahan kita disini dapat impresi pertama Dibandingkan juga debu lumayan juga nih guys ya Star abai 240 Dongar alaya saya Oke konekin lagi boleh cakep Kasih konekin ya lagi. lagi dong Kasih Konekin lagi boleh Belum Dulu Desember putaran lagi ya kisem 14 bulan lagi di sini kerjanya masih segitu aja. selalu kita start di 80k ya guys ya. turun naik turun naik turun naik kayak ini sih guys ya. <tuh>, tapi nggak apa-apa lah ya. berarti stabil di situ ya. Uh, kita ngarepin perkalian nggak mungkin. impossible. kaminya di di bonanza ya. bukan di Zeus ya. kalau Zeus ya lah bisa keluar perkaliannya guys ya. ini nggak bisa ya. tapi mulai menurun coba so, cowok. waduh. sampai ribu nih guys. udah hampir tengah dari modal kita di nih hai dong besok ketergantan dong kelar guys habis guys kita coba quick ya quick 50. dari turbo ke quick mudah-mudahan bisa dapetin disini namanya free spin atau ketergantan ya tapi nah ya berarti polanya udah jalan dua pola nih guys ya 50 di awal pakai turbo 50 kedua pakai quick ya Bettingan sama 3000 pakai double bet. Semoga lah ya, di quick lebih beda satu lebih profit daripada di true tadi ya Hai hey Rom pecahan di luar 42 ribu, cok mantap coba nanti itu keluar dari dalam ya Sisa 37 putaran, yuk bisa yuk, lollipop 4 biji, keluarin set dalam juga nih tapi selalu kita naik lagi nih oke okay, loh nya pancang, mantap 24k cantik naik lagi ya 80 lagi ya di situ situ aja naiknya guys ya, ya? <tuh> 80 turun lagi nanti itu naik lagi nanti bisa gitu, ya, terus ya sampai kelar kalau bisa ya <tuh> hmm, sekitar 3 coy Hai dong kasih dong sekitar kita 20 putaran dari 50 putaran quick spin. Di sini perbedaannya enggak ada perbedaan sih. Balik lagi ke 60k, ke guys. Lalu kita buset dah 60 80 naik turun segitu-gitu terus. Scatter lah cok? masih scatter lah, cuy. Enggak remet nih. Ini connect, oke. Okay. lagi boleh Las lagi guys ya. Batuk, sorry putaran lagi selalu kita bertahan di 50 ke -kan, 60-an ini naik lagi nih ya. Oke, okay, pecah. Pecah lagi. Oke, main ada 9000 Nah, kan 60 lagi nih, stack-nya guys ya saya. Masih belum mau kemarin speed-nya Cok, aduh, dalam juga nih ya 50 per 50 pada kitanya 50 turbo, 50 quick nih 50 quick pun hampir habis nih ya Bisa berapa lagi nih? Bisa 6 putaran lagi, cuy Keras, keras ya Tapi kita harus optimis ya Kita harus optimis Harus nggak boleh ke sini Pasti dapet Itu aja main set ya. dapat, dapat, dapat, dapat, dapat. Tapi kalau emang lagi gak dapat ya berarti belum hoki ya gitu ya guys <gir> Oke okay, kelar juga cok 50 quick Amin lagi ya 50 quick lah tiga kali 50 ya Pertama turbo Kedua quick Ketiga quick ya Kedua di sini ah satu lagi nah, Akhirnya masuk juga ya 50 ketiga baru masuk ke kayak Bolanya lima puluh lima ya guys ya uh, Mumpung bos pokoknya saya doang pesan doang Kali ini dua padahal cocok Oke lagi tinggal tujuh putaran lagi please Halo Saya doang please lah nyarinya lama cowok Eh, dapat lama kita milih cuci cuma segini doang Nah kali Oke okay. Lumayan ya, 11 sebelas <tuh> 3.700 2 putaran terakhir Oke, sabun biru kali 20 Cantik, lumayan ya Lumayan, lumayan Dapat nice juga akhir kita ya Nice pertama Bisa satu putaran lagi 154 Oke, naik ke kita ya Naik ke hampir 200 ribu Oke, cantik Agak tenangan sini. belum hmm, Dapat lagi, nice Dapat lagi, cowok Ya gitu mudah-mudahan di sini bisa lebih gede daripada skater yang pertama tadi gerakannya ya mudah-mudahan gitu ya oh ya yeah, guys seperti eh, biasa juga ya terlepas dari ini semua cuma skater yang bersama tadi tidak untuk ditiru tidak untuk dicontoh dan tidak untuk dijadikan mata pencarian guys ya kali bermain cukup pakai yang namanya dana kenegalan oke versi tambahan mantap 500 ribu tapi maksudnya banyaknya terus lagi masih banyak guys ya masih banyak itu oke pisang manggis jeli hijau boleh oke nice banget cakep nice lagi dong nice nah itu pisang candy ungu oke uh, candy ungu jeli ungu mantap 20 per 35 tuh engan gak tuh hmm akhirnya Selain saya selalu menghadap juga lumayan langsung guys 630 671 masih ada juga putaran 8 putaran lagi ya saya akhirnya profit juga guys Lenskiu tapi bisa saya pohon cabut <coughs> kita Oke okay, disini masih dapat 700 oke okay, lumayan 4 putaran lagi Oke okay, konek bagus kali 5 anggur pisang Oke okay, terus tambahan cantik dapat juga ya Nah lumayan dapat ya 171 kita dapat persen tambahan juga empat ribu ditambah modal kita ya eh, saldo kita itu Oke okay, dan 1 juta juga ya Oke okay, lambat putaran lagi di sini kalau memang gak mau nambah lagi udah berarti cuma segini jatah kita langsung aja kita wedekin ya makasih banyak untuk kalian bosku yang udah temani dari awal sampai akhir bisa -bisa semoga kalian bisa dapetin profit lagi ya seperti saya ini ya dan jangan lupa ya guys ya gunakan dana kenakalan aja kalau main. oke okay. kita bakal jumpa lagi di next content guys ya kita tambahin nih ya gak 10 putaran aja lah ya oke okay. kita bakal jumpa lagi di next content salam channel dan bye bye thank you guys ya